Selasa 3 Agustus 2022, Xiaomi telah resmi meluncurkan Redmi 10 5G smartphone ini menjadi perangkat yang murah dengan didukung jaringan 5G.